Oke, okay, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau mancing ya. Untuk secepatnya kayak gini, tempatnya tuh bisa dilihat. Oh, kayak gini ya bentuknya. Itu teman saya udah start tuh di situ tuh. Oke lah, langsung saja kita coba mancing. Siapa tahu dapat ya oh ya teman-teman ini joran saya pakai kayak gini nih asli model alami nih ya tuh joran joran gaul oke lah tuh lihat kan joran joran saya ini teman-teman biarpun joran kayak gini kalau buat nyolok mata kepiting pasti langsung ke seleo itu mata kepitingnya teman-teman nah, itu teman saya udah nongkrong itu dua itu Kalah langsung saja, kita mulai dari sini. Bismillahirrohmanirrohim, apa gak ada, bro? Loh, kok gak ada yang makan ini, teman-teman? Ikannya apa denger mereka ya? Saya tadi ngomong, mata kepiting mau dicolok. aduh bahaya ini, teman-teman! Wih, dapat mas, bro! Tuh lihat, bisa dilihat ya? Oke. Okay. Ikan apa itu mas bro? Ini namanya ikan cair. Ikan cair. Ikan nila. Ikan nila ya? Lumayan ini. ini buat. Oke. Okay. Alhamdulillah dapat satu ya, baru dapat satu ini. Oke, okay. bisa kalian lihat kan ini. Waduh. Ini ikannya. Hi. Tuh, tuh bisa lihat kan. Tak gendong kemana-mana. gendong kemana-mana. Mantap tuh. Enak tuh. Daripada tak gendong. Ini ikannya ya, mas bro ya. Tuh, lihat. Oh. hmm, hmm. Lah, kita akan coba mancing lagi ya. Siapa tahu dapat yang lebih besar daripada ini nih. Nih, nih, nih. Wah, wow. lihat kan tuh, tuh, oke lagi lendasnya ya, Mas Bro ya. Kenapa itu Mas Bro? Ini rusak ini hmm. ini rusak. Kita okay lah lanjut lagi itu ke teman yang satunya lagi. Dimakan nggak, Mas Bro? Belum, Bro. Belum. Bro. Hmm. Wah, ini kan yang tadi kita masukin ke kantong kemana saja ya? teman-teman ya, ya, tuh lihat oh, kantongnya saya masukin ke air tuh Ini ada airnya tuh kantongnya tuh nah. tuh kan eh. kita lanjut mancing lagi teman-teman saya itu dapat lagi tuh tapi nggak kena kayaknya Lepas, Mas Bro. Hei, wah, saya dapat, Mas Bro. <laughs> saya dapat, tapi waktu petik ini ya, Mas Bro. Ya, tuh, Loh. Hah? <laughs> wah, saya dapat, Mas Bro. Lihat itu, wah, oke lah. Nih. Dapat, alhamdulillah dapat saya. Nih. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Oke okay lah, lanjutkan lagi. Kita mau taruh ini di kantong kemana saja ya, teman-teman, biar hidup. Kita taruh di sini ya, teman-teman. Lihat. Oh tuh udah dapat dua ya mah ya, ya. dapat dua mas bro ah mau bawa ember mau ke sih katanya gak bawa ember ya mas bro <laughs> lah, lanjut mancing lagi kita ya teman-teman lanjut mancing lagi Bismillahirrohmanirrohim apa pindah habis umpannya ya, habis. belum ada yang makan lagi ya teman-teman jadi udah lama ini nggak ada yang makan lagi jadi saya mutusin untuk cari belalang ya Nih, belalang. saya coba pakai tambahin belalang ini siapa tahu ikannya tahu itu ada warna-warninya kan jadi tahu dia di dalam air kan kita coba Bismillahirrohmanirrohim ini ya bro ya tuh pakai belalang ini ya Oke. lanjut Bismillahirrohmanirrohim ngapar hmm. nggak ada nggak kena tadi teman-teman kita coba lagi oh wow Wah Mantap. dapat ini teman-teman ya ini oh ini cana ya teman-teman ya iwak sana buku cingok oh dapat ya teman-teman ya, nah. eh, kita langsung masukin plastik ya, Oh tempatnya kayak gini teman-teman, oh, spotnya belum dapat mas bro? Ya, belum, oh, okay lah. sabar aja mas bro mungkin ikannya lagi pada sariawan ya teman-teman Oke, ini plastiknya kantong kemana saja ya teman-teman tuh. Lihat, oh ada ikannya itu berapa itu? Tuh ikannya tuh. Ada ikannya. Tuh kan? Oh, ada airnya ini ya teman-teman biar biar nggak mati ikannya. Oh. Kita masukin. Wah, itu. Wah. Berantem kayak teman-teman tuh. Kira-kira berantem gak ya dicampur kayak gini ya. Tuh mudah-mudahan nggak berantem ya teman-teman ya oke lah kita lanjut lagi mancing top cangkemek wah wah wah wah dapat ya teman saya weh. oke dapat ikan apa coba lihat teman-teman Oh, oh, dapat ikan ini, cana limbata lagi ya. Cuma apa ikan cana apa ini namanya teman-teman? channel itu channel ibadah karya cuciannya tak gendong kemana-mana wah lihat itu kan mau gigit dia ya teman-teman ini potongannya ini sangat galak ya teman-teman tu -teman. <gir> lihat ya kan kalah kita masukin lagi ya ke plastik uh. orang mau ke mana bu oke kita masukin ke plastik aduh Oke, masukin ke plastik, tertanpong kemana saja? Tuh. Wah, itu lihat banyak teman-teman peliharaan saya ya teman-teman tuh. Tuh, udah dapat banyak Kak. Tuh lihat, ada yang lorek-lorek itu, ada channel limbata tuh. Ya. Okay. Okay. Yep. Nah. Oke teman-teman ya, karena udah lama nggak ada yang Makan ikannya saya akan coba pakai lele ya Tadi belalang udah kita akan coba pakai lele nah. ya. Kalau terbukti ada yang makan berarti kalian harus mencobanya ya teman-teman ya Kita akan coba Ini video, ya. video Oh iya siap <laughs> Ini cacing rasa ale-ale ya, teman-teman. Ada yang makan, ada yang makan, bro. Wih, wah, nggak dapat, bro. Wah, dapat tunggak, teman-teman. Tadi kan percobaan satu kali, ada yang makan ya, kita akan coba satu kali lagi pakai ale-ale ya, teman-teman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tuh. tumpannya ya temen-temen tuh ah oh, cuma ini udah wow. kenal lagi teman-teman lah <laughs> oke kita Kek coba kena lagi kena ya teman-teman ya. ini teman saya lepas terus tuh dapat kita coba lagi, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat, ini ya teman-teman. Dapat cana lagi ini. Tapi kayak gini semua warnanya teman-teman. Lihat, tuh. Warnanya, tuh. Jadi cuci dulu ya. gigit teman-teman tuh lihat gigit wah tuh wah bagus ini untuk dipelihara teman-teman galak ikannya ya gigit wah masih gigit teman-teman uh, galak juga. galak kehilangan kalah galak mah nyokot he wah gigit tuh bisa dilihat ya teman-teman ya oke okay. itu hmm. okay, tuh tuh, tuh si kotor ya tuh hmm, ya teman-teman ya tuh bisa lihat ya hmm, itu, lihat. Oh, oh, oh. Oh, oh. itu kan mau dikit kita simpan lagi. Oh, iya Ah, lepas teman-teman. Ah, lepas lagi teman-teman. Jadi lihat ini ya. Tonton dong. He Lucu kan, teman-teman? Oh, lihat mukanya lucu kan? Nah. Eh. Nih, ah. Teman-teman ya, sudah lihat ikan cana meong meong ikan cana meong meong tuh lihat meong meong bapak cana meong meong <laughs> hmm. lah kita langsung saja simpan ya kasihan tuh udah ngap ngapan ya. yuk langsung kita simpan masukin ke kantong kemana saja hmm. Teman saya itu lagi mau bikin kopi ya teman-teman Lihat Ini ikannya masukin lagi ah, Jangan berantem ya hmm, Dilarang berantem Mau bikin kopi bos Kopi oh, Bos kita mau bikin kopi ya itu lihat ya. pakai bekas ale ale ya tuh oke okay, segitu dulu ya teman-teman ya, ya. Aduh, Aduh. Eh, eh, eh, eh, Aduh, sampai sini Aduh, dulu, <laughs> dulu Sud ngopi, <laughs> ngopi, ngopi. <laughs> nah, ya sudah ngopi udah sudah mancing udah ini pendapatannya segini ya teman-teman ya. Lumayan. mudah-mudahan enggak mati ya teman-teman tuh. Lihat. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit pulang dulu ya.